Pertanyaan berikutnya. Sekarang kita ambil pertanyaan dari para hadirin hadirat. Ustadz, bolehkah Tadarus Al-Quran bersama-sama di masjid pada bulan ramadan dari sehabis Terawih? Tadarus Al-Quran, ya, kalau modelnya masing-masing baca sendiri, untuk semangat duduk rame-rame tapi masing-masing baca sendiri, itu nggak ada masalah. ya. Kita kumpul untuk semangat masing-masing baca Al-Qur'an sendiri Karena setiap kita dituntut untuk bisa baca Al-Qur'an khatam ya, Kita ingin setiap kita baca Al-Qur'an khatam Tapi ini jadi masalah kalau ternyata kita bacanya ganti-gantian Kalau kita bacanya ganti-gantian Tidak ada masalah, cuma kita tidak khatam akhirnya Karena kita baca sebagian, orang kedua baca sebagian, orang ketiga baca sebagian Akhirnya sebenarnya kita tidak hatam Qur'an Tetapi kita hatam bersama-sama itu, padahal kita ingin kita hatam uh, hatam Qur'an ya. uh, kalau dalam rangka Tadarus, dalam rangka saling belajar ya, enggak ada masalah saling belajar, ada yang diantara orang-orang uh, tersebut pandai tajwid sehingga kamu baca sekarang 5 ayat pertama oh ada yang salahnya gini, kamu lanjut 5 ayat kedua kalau salah ditegur kamu lanjut 5 ayat ketiga ini enggak ada masalah, namanya belajar ini belajar, tapi kita di bulan Ramadhan, kita ditutup banyak baca Qur'an yeah. Sesekali kita bikin tadarus dalam rangka untuk belajar, nggak ada masalah. Tapi kalau tiap malam kemudian bacanya muter tadi, akhirnya kita tidak dikatakan apa, hatam. Karena ya. kita juntut untuk bisa hatam uh, Quran, ya. maka saya tidak anjurkan. Saya tidak anjurkan, karena uh, kita ingin bahwasannya setiap orang hatam Al-Quran. Kemudian saya ingatkan kepada ibu-ibu yang juga suka tadarus. Ibu-ibu ya. uh, sebaiknya baca Quran di rumah, tidak perlu kumpul-kumpul. Sebenarnya baca Quran di rumah tidak perlu kumpul-kumpul, ya. apalagi kumpul-kumpul tidak urusan pakai mic mikrofon. Nah ini, ini kadang-kadang didengar oleh tetangga, didengar oleh banyak orang. Ini ada beberapa hal yang saya kurang setuju. Pertama, ini membuka pintu ria. Ini membuka pintu ria. Ibu kemudian pas bagian dia, kemudian dia baca dengan sebaik-baiknya, ya. karena dia tahu orang satu kampung dengar ya. Ini buka pintu ria. Ya, yang kedua tadi, yang kedua tadi tidak ada rusan, berarti dia tidak hatam, tetapi dia mendengarkan bacaan orang orang lain. Yang ketiga, khawatir mengganggu orang, ya, mengganggu orang sudah malam, orang mau tidur, orang mau istirahat, mungkin dia ingin tidur cepat supaya bisa bangun malam, sholat malam lagi. Kita nggak tahu, masing-masing orang punya eh, keperluan berbeda-beda. Kemudian juga khawatir menimbulkan fitnah, ya, tatkala seorang wanita suaranya merdu, bacaannya bagus, tatunya bagus ada yang dengar bapak-bapak, uh suara siapa itu? mungkin pertanyaan pertama, istri siapa itu? ini masih mending pertanyaan tersebut pertanyaan kedua, gadis apa janda Ya. jadi saya tidak menganjurkan ya dengan hal-hal tadi yang saya katakan tapi misalnya kumpul-kumpul di rumah ibu-ibu kemudian tak ada urusan, ada yang bimbing itu gak ada masalah, untuk perbaiki apa? Tajwid. gak ada masalah